Kau memilikinya Cinta yang terindah Kau mekar bersama dia Sengaja kau sedih sepi dalam hati Kau biarkan diri ini terus disakiti Janji janji suci, kau biarkan cinta ini terbang tergabung ya, di langit, aku coba.